Cuman agak-agak jarum dikit ya Kak doang ada bekas apa? Ayo eh, bekas ini Agak-agak apa ya Berasa Apa ya? Kayak-kayak jarang -kayak jarum, jarum gitu doang mana ya Nah ya Habis gitu silah lagi kan gitu tadi silahnya apa? Agak-agak untuk -agak kesempatan Iya Kemarin Jumatan ini iya. bukan kampung cuma enggak enggak selesai kan duduk sambil simutan tuh selang membungin. Ini coba ini aja ya. Selampang aja ya. ya. Kiri juga. Hah? Kiri juga dire. Tamang juga tuh. Lumayan nih bentar. Hmm. Belum semua itu tadi. Belum semua. <tuh> Belum semua ke atas dikit lagi, dikit <tuh> lagi. Jadi. Ya. Biar cipsain Biar cipsain ya. Ya. <laughs> itu itu proses dia sih, itu. Proses lagi itu om. Ya. Kalau minum aja. lagi gak atas Gimana? Gimana berat -berat ini, ya? Makanya berat -berat ini, ya? Maka, ya. Hmm. kebanyakan ya nggak nggak nggak jauh nggak jauh kemana-mana itu dari ini biasanya ankle larinya ke betis, betis larinya ke paha. Kalau paha belah, maaf ya. Iya, <laughs> kalau tiba-tiba di kaki itu kadang di betis tuh ya suka biru-biru itu apa sih? Tanpa apa-apa ya. apain Sebenarnya gini, yang... itu darah, gak lancang, darah enggak lancar satu karena kecapean. Enggak. Biru-biru itu sama biru doang. Biru hitam. Biru-biru hmm. itu bisa faktor kecapean dan juga bisa karena darah enggak lancar orang dulu bilang ayo, bila cekan. Cekan. Iya, iya, iya. itu kan. iya itu, itu. kalau orang, ya, orang ini dulu bilang. Nah cekan. ini kan juga sama seperti itu, Cuma kan di sini sama, beda -beda. cuman kan ini Bukan buatan ini Kalau biasanya kan di betis apa di Biasa perempuan mah karena kadang kadang gitu nggak ya. Namanya ngasih rumah tangga kan berdiri nggak nggak sering nyuci karena kita fokusnya di ini kita malah di dulu kadang-kadang pengecut cuma ya itu kaget aja gitu kadang-kadang nggak biasa bisa <tuk> di minyak angin yang panas gitu yang hangat nggak masalah yang <tuk> hmm. kebanyakan itu lainnya ke situ makanya nih ya makanya pasti banyak, ya. cowok, lalu, nah, banyak ya. cowok keluhannya <tuk> Edi tidak nah, berdiri segala aset, aset aja, jadi Amin. jangan salah kaprah bila mana asetnya itu melemah jangan langsung fokusnya ke asetnya gitu harusnya cari tahu dulu penyebabnya dari mana kerja atau atau habis kecelakaan atau saraf ke kita terkena asap apa jangan apalagi ya. bisa diurut ya, langsung langsung ya. obat kuat dan ya, kalau macet percuma bun nggak bakalan mempan biar berasa sakit <laughs> kalian makanya <laughs>